Oh, kali ini mau ngajak teman-teman jalan-jalan di awal tahun 2021 sama keluarga ini dia cerita oke hey, teman-teman kita lagi ada di kebon vintage cars nanti kita muter-muter dikit dari sini ada apa aja, tapi sih pasti ini tempatnya mobil mobil bikin ngiler ada kita lihat sebentar aja yuk yuk Jadi jalan-jalan di sini banyak nostalgia, terutama dulu al almarhum bokap itu kan juga suka, maaf, ada pengganggu lagi lewat. Dulu <laughs> kan bokap juga petrol head banget, jadi pas ngeliat di sini jadi lumayan ingat bokap almarhum jalan-jalan. Sambil nyari, siapa tahu dia juga punya mobil yang pernah bokap dulu punya. Kita muter-muter lagi yuk. sayap-sayap kayak gini nih. Tapi kalau mobil zaman dulu tuh kalau udah ada ininya. Yeah. Not look. Over here. Jadi lu nih, ini luat ini Ini kan zaman dulu nih ada aneh keren banget nih. Mobil-mobil zaman dulu. Ya. Yeah. Jadi tuh masa masa dulu tuh orang baru ketemu jet fighter pesawat tempur jet gitu jadi dia tuh terinspirasi terinspirasi dari pesawat jet punya apa? Afterburner di belakangnya. Nah jadi memang inspirasi mobil-mobil zaman itu. Ya, yeah. yuk. When Daddy and Mommy married, uh, we use this this Holden car not this car. Similar like this. I will show you the video. <says> udah, tadi udah kelar muter-muter. Di kebun vintage ini juga ada makanan-makanan Kayaknya lumayan enak Kita mau cobain dulu makanannya Kayak apa makanannya? Kayak-kayak gini nih Ini aku pesennya ada BLT BLT ini biasa sandwich gitu Isinya bacon, lettuce, sama tomato Nah kalau yang ini namanya rice box chicken salted egg Misalnya ayam goreng gitu dikasih salted salt egg sauce gitu Nah ini buat si bocah sesuai request dia minta margarita pizza yeah. isinya tomatnya banyak juga ternyata. Dah ya, kita udah udah muter-muternya di kebon vintage sekarang kita mau kemana tapi? Lalu ke Bali Berpark oh. ke Bali Berpark ke jalan ke sana ya naik yang di belakang ini. Nih. <laughs> ya go yeah. go amirah eh. sekarang kita udah sampai di Bali Bird Park, apa ini namanya? Bali Bird Park. Bali ya dah ada apa di sini kita masuk ya? cabut oke. Hai birdie. Nah, kalau yang ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Ini namanya burung hantu. Jadi dia nggak kelihatan. Burung hantu. Okay How you? Can you find it? Right See? Come back Wait Pelikan lagi asik-asik biasanya cuma Ini lagi nyantai-nyantai pelikan ini. Ini yang namanya pelikan crossing. Ini mereka pada mau minta makanan kayaknya nih. Sekarang lagi di dalam. Bird cage nih Ini birdcage gede banget nih Ke atas itu Jangan deh Nah, jadi. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> ngapain kita taman? Hey. Oh. Lagi berjemur ya? Hm, hey, kamu lagi lihat apa? Hm? ini? iya. King Bird of Paradise, come on, give King the honor. Wah, ini, ini komodo kecil. Halo komodo kecil. Lapar, mau makan, lapar. Ini namanya makanin Ini terlihat habis mandi dia. Aduh, bersih-bersih gitu ya yang kayaknya hooooy hooooy Flamingo jadi ini si Tobi berhasil ngumpulin beberapa feather so Tobi, what feathers there? that? Uh, a pink flamingo and I found this pelican feather So big that it can tickle you. <laughs> and Now this very, wow. it's a flamingo. Oh ya yeah, flamingo. Do you have some fun? Yeah. Do you like Bali Bird Park? Yeah. Wah <laughs> kok sedih gitu mau What pulang. You like? When I collect all pink feathers. Oh ya. Yeah. Oh, yeah, feather yeah, collection. Feathers. Tadi udah dikasih lihatkan nih. Ya udah kita mau pulang dulu. Mudah-mudahan. Vlog yang kali ini bisa cukup menghibur, dah. Yang kalian belum kesini, bolehlah main-main. Sampai ketemu di vlog kita liburan. Jangan lupa untuk di subscribe, dan di bye. like, dan di share bye. to your friend. Oke, okay? bye bye. bye.